Ini kita Bandara Sukarno Hatta Ini Perangkatan International Gate Selamat Ini hari Rabu, banyak sekali jamaah umroh yang dari berbagai travel, jamaah tanah suci, Ini dan tur travel. Salah satu uh, travel yang saya agenkan saya pegang tiga travel semua haji, jadi saya memberikan pilihan kepada jamaah. fasilitas di bandara sewa power banknya ditapi ngambilnya di mana nih? Oh, itu ngambilnya gimana? Harus aplikasinya. Oh, download dulu aplikasinya lalu nah nanti dapat di mana? Di sini port ini dia sewa entar kan ini base tapi untuk di scan barcode-nya sendiri jadi power bank-nya. Apa kabelnya? Kalian dari power bank kalian satu satu dicari di oh tapi mbak yang kontrol gitu ya, ya gitu. oh i see 2000 gitu ya per, per 3 jam uh, um, yang 2000 itu 24 jam itu gimana nanti receive nya receive nya gimana nanti receive nya buktinya kalau misalnya sehari lagi kembali hmm. oh Nah, ya di sini dia aplikasinya gitu langsung ini dan ini ini seperti oh, ya, semua ini para penumpang pesawat. kalau sudah kalau ini kalau sudah ini ya sudah satu hari gitu ya masanya nah, jadi, sudah habis. Kalau, paling 7, berarti ini ada apa namanya ada layarnya power oh enggak oh tadi oh bluetooth tadi ya ya Online number jadi yang, yang penting di daerah sini gitu ya? Nah, nah, Oke. Okay. Kita sampai jam berapa mas? yang penasaran ya, tepatnya sih bisa lewat popo yang bisa oh gitu ya. tapi kalau kalau case case juga sih oh gitu ini bawa mas handbordnya nah, ya. tinggal okay. ini dari apa sih dari apa namanya dari provider kah dari apa itu kan dari provider atau enggak provider dalam arti ada berapa di sini Sewa nih di bandara ketika kita tapi biasa iya uh, teman cuman gak bisa uh, nggak bisa dibawa ya oh, oke okay. ini sama colokannya nggak Iya, sama. Ini bisa buat telsi, kan ada tiga. Ada buat buat apa? Iphone sama Android. Oke. Coba-coba. Mas, ini dulu Mm -hmm. itu uh, Scan. Yeah. Scan. Yeah. pilih kabel masih atau apa itu android atau iphone oh, ini, nih? ini kabel apa android ya, yeah, ya yeah, yeah, beda beda ini dia keluar tuh, dalam satu kabel ini ada dua ini kabel ada ya penampakannya kita sewa 10.000 ini dia ya penampakan power banknya, ya fast fast charging ya tersedia untuk iPhone dan Android 10.000 untuk 3 jam colokannya ada 2 kopi ya kita kopi ini Oke teman-teman, ini sekarang saya akan mengembalikan korban yang sudah saya didapatkan. Ini cara mengembalikan korbannya. Kembalikan. Oke. Supaya. Oke, okay, pengembalian berhasil Sewanya 10.000 3 jam Di juga ada, ada cerita gratis ini. ну треба